Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menunjukkan sebuah kawasan dataran tinggi dieng, yaitu di area kawah sedidang Wonosobo. ini kawasan menuju ke kawannya tuh kawan udah kelihatan yang ada kabut-kabut itu di sebelah sana nah tapi jangan lupa kalian kalau mengunjungi tempat ini harap berhati-hati jangan asal ngecek tanah yang eh, asal nginjet tanah di area kawah sekitar ini takutnya nanti tergosok atau kekwaset jatuh terkena panas karena tanahnya itu begitu lembek karena masih mengandung banyak lirang-lirang makanya dibikin semacam jembatan kayu biar terasa aman untuk pengunjung mungkin kalau dulu belum dipagarin kayak gitu dulu rame di sekitar depan sono banyak juga yang menyeimbangkan kendaraan berupa motor, Kawasaki KLX, ataupun mobil-mobil adventure. Tapi sekarang demi keamanan, tidak lagi menyediakan jasa-jasa tersebut karena takut membahayakan pengunjung nah ini jembatan-jembatan kayu yang belum terlalu lama mungkin sekitar satu tahunan dibuikin oleh pengelola kawah sekitar ini ya guys kalau anda berkunjung di kawah sekitar ini harus memakai masker karena baunya sangat telap. dan jangan lupa saya jangan sambil bawa makanan dari luar karena takutnya antar terkena racun atau bual-bual nah akhirnya sebentar lagi kita nyampe ke tujuan Pusat Kawah Sekidang Yang akan kita tuju Monggo simak bareng-bareng Dan ikuti terus Tonton sampai habis Ya guys Sini banyak pengunjung Dari luar daerah Baik dari Jakarta, dari Jogja Bahkan banyak turis-turis asing dari luar negeri Seperti dari Australia, Filipina, Cina, Dan banyak turis dari luar negeri lainnya Oke guys, terus lanjutin. Nah, itu bebatuan-bebatuan semacam kue Jika Anda ingin mengutip juga boleh, mau siapa tahu Anda membutuhkan belerang-bererang tersebut. Lebih baiknya, Anda bisa membeli di tempat-tempat penjual -tempat di luar sana. luar sana banyak juga souvenir-souvenir, baik Aksesoris maupun baju-baju dan makanan-makanan ringan sebagai berikut Jangan lupa kalau datangnya sini membeli karikat